Halo, kembali lagi dengan saya dengan tema yang sangat menarik. Kenapa saya pilih tema ini? Karena tema ini adalah tema yang sangat uh, menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, uh, kolesterol ini sangat berbahaya buat kita semua, bahkan menjadi hidden killer buat kita semua. Saksikan video ini sampai selesai dan uh, cari tahu hal-hal menarik di dalamnya. Baik kita lanjutkan, uh, saya yang memiliki lisensi AK3 umum dan uh, materi ini sel selalu saya sampaikan pada saat toolbook meeting atau uh, safety meeting uh, di perusahaan yang saya uh, pegang. Apa itu kolesterol? Terdapat uh, dua lipoprotein yaitu LDL atau kolesterol jahat dan juga HDL, kolesterol baik. -like. Dan ada satu lagi, triglycerida ini sebagian besar bentuk lemak yang terdapat dalam makanan di dalam tubuh kita. Pria harus mewaspadai jika pemeriksaan menunjukkan LDL atau lemak jahat dalam tubuh kita lebih dari 120 mg per DL. Atau jika jumlah kolesterol totalnya lebih dari 200 mg. Karena kolesterol ini jika terus menerus tinggi dalam periode waktu yang lama dapat uh, menyebabkan plak dalam pembuluh darah. Apa bahayanya? Banyaknya kita akan uh, lihat uh, dalam slide uh, selanjutnya. Berikut ini berbagai jenis makanan yang dilarang, yang beserta jumlah kolesterolnya per 100 gram uh, yang dapat uh, saya list. Yang pertama otak sapi dia 3100 mg sangat tinggi Jeruan 3100 mg otak kambing 2559 mg kuning telur 2300 lebih daging sapi 1900 lebih telur bebek 884 sama dengan telur puyuh telur asin 588 api ayam 584 daging bebek dan kulitnya 515 dan daging kambing 462 MG ini dapat kita perhatikan dalam mengonsumsi setiap makanan kita harus tahu bahwa makanan-makanan yang sudah dilis ini mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, maka kita dapat membatasi jumlah asupan setiap makanan kita dan yang paling penting apa akibat kolesterol yang selalu tinggi yang kita tidak dapat kontrol e, dalam tubuh kita? Jika kolesterol terlalu tinggi, lemak menumpuk di dinding arteri yang dikenal sebagai aterosklerosis. Kondisi ini menyebabkan arteri menyempit sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Akibatnya, pemilik kolesterol tinggi berisiko lebih tinggi mengidap angina atau nyeri dada dan serangan jantung jika hal ini e, bertahun-tahun tidak dapat dikontrol maka kolesterol ini dapat membuat plak dan dapat menyumbat e, pembuluh darah sehingga sangat berisiko tinggi e, terkena serangan jantung jadi kita mau perhatikan pola hidup sehat kita pola makan kita supaya kita lebih produktif dan lebih aktif lagi dan lebih sehat semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.